Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Siapa yang sedang menyaksikan live IG-nya Marwah FC? Karena di situ ada ketua kelas ya yang sedang bermain Masya Allah, pagi-pagi sudah disuguhkan asupan vitamin bahagia dari Papa Bilar Yang ikut main bola di pagi hari ini bersahabat bersama tim Marwa FC Masya Allah, makin ganteng, makin keren, dan makin kece pastinya Terlihat sekali persahabat ya, Papa Bilar emang habis subuhan langsung main bola masih terlihat ngantuk ya? Tetap semangat Papa Bilar? Tunjukkan kepada dunia, bahwa pasti Papa Bilar selalu kuat dan selalu bisa melewati ujian seberat apapun. Kita lihat juga persahabat ya, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Neng 1933 Masya Allah, pagi-pagi Papa lagi main bola sambil olahraga Wah, main bola ya memang olahraga banget nih ya, para sahabat ya Main bola sambil kajian maksudnya Doakan saja mudah-mudahan selalu istiqomah Semoga Papa Bilar ini selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya, amin kita lihat juga persahabat dia ya, tanggapan lain dari akun Instagram Rita Putri 644 mengatakan, Adem melihat Papa Bidi Marwa FC, masya Allah. Pasti kita bahagia banget ya ketika melihat Rizky Bilar bergabung dengan tim Marwa FC. Selain olahraga, Bapak Bilar juga mendapatkan ilmu agama, masya Allah. Kemudian juga persahabat kita lihat di sini disiduhkan juga nih sisa semalam ketika bertemu dengan Bang John dan Ali Syakib. Wow, ini keren banget ya. Kita doakan mudah-mudahan bisnis dan Project apapun yang dilakukan. Doakan mudah-mudahan lancar dan sukses terus untuk Leslor Family. Ini sisa semalam ya. Dan kita lihat juga persahabat ya. Di sini memperlihatkan juga tentunya mobil Naruto ini. Mobil si kuning. Kata bang cuan persahabat. Dan semua orang juga dibikin salvok dengan mobilnya ya. Kita lihat di kolom komentar. Banyak sekali tanggapan dari akun Lenny Azlenny kangen gue sama Naruto, kemana aja luto, katanya tuh ya, Masya Allah, semua kangen dengan Naruto, mobil Ferrari, warna kuningnya Papa Rizky Bilar. Kemudian juga, persahabat, kita lihat, di sini ada terbaru nih, unggahan dari tim Marwah FC. Aksi ketua kelas, katanya ke persahabat ya, ternyata Papa Bilar ini memakai celana dua nih, double nih, persahabat ya, ternyata celana admin Marwa FC yang dikenakan. Wow, ada-ada kelakuan nih, persahabat ya, Masya Allah, dan kita lihat juga, wow, Apakah Bunda Lesti dan Abang L ikut menemani Papa B main bola pagi hari ini? Terlihat ya, tentunya banyak juga nih, para sahabat ya, para istri yang menemani suaminya main bola hari ini. Berharap banget ada cie ada kebahagiaan, ada kejutan untuk kita semuanya. Disimak juga, para sahabat yang caption yang ditulis oleh Marwa FC, silaturah rasa pagi dengan ice. Ko FC ketua kelas beraksi katanya tuh. wow memang selalu menjadi sorotan banget ya ketua kelas selalu menjadi pusat perhatian pastinya kita lihat juga bersama di kolom komentar banyak sekali nih respon dan tanggapan juga yang sangat positif ya diantaranya dari akun Instagram Rahmawati ini 82 Allah papanya abang L katanya tuh ya Masya Allah banget dan kita lihat juga Anggapan dari Bun Sliya mengatakan semangat ketua kelas biar bisa kawang Semangat, waduh, wow, Masya Allah banget ya, banyak support dan dukungan Yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai, mensupport idola kesayangan kita Doakan, dukung, dan support yang terbaiknya untuk Leslar Dan mudah-mudahan juga berjalan dengan lancar keberangkatan umroh, idola kesayangan kita Bismillah, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu nih para sahabat Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar bahagia dan terbaru dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, Bang menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.